Sebelum kita tu kita kembali ke satu benda. Bila sebut turun tadi, kita tak jawab lagi pasal apa perlu turun di situ kan? Sedangkan dalam dunia ni luas dan banyak tempat. Baik. Sekarang ni agak-agak tentera-tentera hak nak jadi penolong kepada Imam Mahdi itu dari mana? Hak banyak dia, kan memang dia bercampur. Agak-agak mari daripada mana? Afghanistan ke? Pakistan ke? ISIS ke? Iran ke? Iraq ke? Daripada mana? Yang sekarang ni orang di tengah tiun dia Tempat ni orang di tengah Ceroboh Tempat ni orang di tengah intai-intai Tempat ni orang di tengah Usha-Usha, agak-agak mana? Syria? Haa, Syria Ada pendapat lain? Turki Haa lagi Turki tu dekat dah dengan Syria tu Arah sama dah tu Okey, Clue dia Tengok pada rukun setiap Kaabah kita Semua akan jadi tempat sasaran dan tempat fitnah paling besar Kita ada rukun Iraqi Rukun Yamani Rukun Syami Rukun Hajar Aswad Rukun Eroki mengarah ke Iraq kita dah tahu apa jadi pada Iraq kita dah tahu apa jadi pada Iraq dia jadi fitnah, hancur lebuk Rukun Syami Syam sekarang, Syria bergolak, tak berhenti, perang-perang perang-perang, timbul Aisyah, macam-macam Rukun Yamani Syiah Huti, orang duduk serang macam-macam-macam cuba cari tiun, mana arah Hajar Aswad saya tak mau jawab di sini malam ni, anda cari agak-agak arah itu duduk ke mana Ah, saya tu malas nak jawab. Anda carilah. Lah ni orang duk usaha, orang duk try, orang duk apa, insya-Allah masih boleh bertahan Nah, cari. Ha, carilah dalam google ke dalam apa nak guna trajektor apa, hidup eh, mana ustaz nak cakap ni? Rukun Hajar Aswad ni. Patuh, jangan pula nanti jawapan dia ustaz saya dah jumpa dah. Betul-betul depan tangga rumah saya ustaz. Atau mengarutlah. <laughs> Last sekali, betul-betul depan tangga rumah saya. Ah, kata nak pakailah. Ah, okay, baik. tengoklah, situ cari. Kalau ada pertemuan ketiga, mudah-mudahan insya-Allah kita akan bincang lagi. Biar dia tertangguh lagu tu. Kita syok juga kadang-kadang orang dok agak-agak agak dak. Okey.